Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya berada di situs tempat yang pernah digunakan Nyuci empu gandring Jadi empu handring krisnya dulu pernah dicuci di sini Dan ini adalah alat pendektesi logam Jadi nanti kalau bunyi, berarti memang di sini ada pusaka Kalau secara spiritual, saya, mata batin saya, saya melihat di sini ada keris lah ini kan teknologi lah ini mau saya bandingkan dengan teknologi nanti kita bunyi apa enggak? Ya, sepuluh. bunyi bang? lah iya loh. lo ini ini ini. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ini sudah terdeteksi adanya keris di sini. Oh, ini mau izin dulu untuk pengambilan berlian emas sama musa kantin di sana. Jadi harus yuk ikuti perjalanan saya semoga mendapatkan geris bukan gandring ya dan emas berlian amin amin amin amin Allahus sholatu wassalamu ala asyroful Sabda Pancora Kusabda Pancora Kusabda Pancora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulana nggayatri nanah rukun ing sang yang panditoro sing ampi dalam rajaan matarap. Assalamualaikum warahmatullahi Ya poro sayang, hanyang katinganyanyai sayang poro bapak, ibu, sedek rawan sing jago laut sekoro kidul gustikan temperatur ora kidul. Baru hantu mawis dengan pelatih tingkatan 1 Ngaji kurang penata-penata, sang sejati, sejati-sejati yang roso-roso, hang saking bersatu Assalamualaikum warahmatullahi salam ya, hatta malaikat. Asyik. Kalau ini mungkin nono permataannya apa sampai ini guys. Ini saya mau mengambil pusaka. Sampai tenggeri yes. kan. ya, ya. Eh apa kone, agak ngajeng agak depan Lai itu. Lai, Lai, Lai. Lai. nah itu mulai, nah empat puluh, empat puluh ya. Misalnya kali ini. Wah, kita menemukan barang guys di pusaka. Jadi di dalam sini ada banyak banget. Atau apa ya? Hmm. Kasihkan apa-apa ya coba coba. Coba ngambil apa ya? Atau apa coba? Yang... <SILENCIO> <SILENCIO> ini pak oh my god oh, kita atas jadi oh, alat, ya. oh, <SILENCIO> ya ini guys kita dapat lagi guys uh, penemuan zaman Perbatalan. singosari perubahan perubahan hmm. kita Ayah. dapat lagi waktu apa ya jarang waktunya niki okay. waktu apa ya Indonesia ya niki koordinat ini kalau tidak video kalau ngajak mau nah, ngajak, batu Yo. batu mulia jelas, jelas batu mulia ini waduh kita dapat lagi wooo, isau rambut Iya, nih, sih, tak kita, mas, Loh. Mas, ayo <shrat singg�2> trakk, kita terus kerja. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, terus aku mas lu, lu, lu, ini lu, ini lu, lu, lu, lu, lu, terus. lu, lu, lu, lu, Saya izin sama gua ini. itu Ini Keramik lawas. Keramik itu Yes. <laughs> oh. Thank mm -hmm. you. Korban. Jadi melihat sosoknya jin uh, uh, bertanduk dua hitam dan matanya merah yang menjaga ini. Yuk kita ke Romo Jati. pencarian tahap kedua krisnya belum selesai mungkin tahap ketiga insyaallah dapat karena kita gak sakit <tuk> promo <tuk> jatiku semua